Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudong Tiankun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Tiankun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 985, Penyelamatan. Kaki Lindong menginjak udara. Ekspresinya sedingin es ketika dia menatap sosok yang naik dari Sky Lightning Island. Setelah itu, dia menoleh dan melihat formasi cahaya di tengah pulau. Setelah itu, ia melihat Mulingshan, yang dengan keras menabrak pilar cahaya dalam arai. Huff, Lindung menghela nafas lega setelah dia melihat bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi pada Mulingshan. Saat itu, Mulan telah meminta Lindung untuk merawat Mulingshan. Oleh karena itu, jika sesuatu yang salah terjadi pada Mulingshan, dia akan mengalami kesulitan menjawabnya. Lindong, setelah bersembunyi untuk waktu yang lama, kamu akhirnya menunjukkan diri kamu. Ya, di kejauhan, Pang Hao naik ke udara, ekspresinya ganas saat dia menatap Lindong. Sebelum dia tertawa, sepertinya kamu menolak untuk belajar bahkan setelah aku mematahkan salah satu lengan kamu. Lindong melirik Pang Hao yang sekali lagi berbalik hidup, dan berbicara dengan suara lemah. Titik, petik dua, bukan ide yang buruk, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat satu untuk kamu. Lindong tertawa, Lindong, apakah kamu masih dalam mood untuk membuat kue goni seperti itu? Pria tua berambut abu-abu dari Nine Serenegate berbicara dengan cara yang menyeramkan. Dia menatap Lindong dan tertawa aneh. Apakah kamu tahu bahwa ada total tujuh ahli tahap kematian awal mendalam menunggu kamu? Tujuh ahli tahap awal kematian mendalam. Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya menyapu seluruh pulau dan dia memang menemukan tujuh aura yang sangat kuat. Dia sedikit mengangguk dan berkomentar. Adegan yang luar biasa. Lindong, Hall Sky Misteriusku tidak ingin membuat masalah untukmu. Selama kamu menyerahkan apa yang kamu dapatkan di dunia guntur. Balai Langit Misteriusku akan segera pergi. Pria parubaya dari Balai Langit Misterius itu berbicara dengan suara berat. Lindung meliriknya dan bertanya dengan sikap acuh tak acuh, "Dengan Moluo yang hebat di sampingku, apakah kamu berpikir bahwa anggota generasi yang lebih muda seperti aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta itu?" Pria parubaya itu tertegun. Dia dengan cepat berkata, "Sepertinya kamu tidak berniat untuk bekerja sama." Kalau begitu, jangan salahkan Hall sky misteriusku. Petik 2. Kamu harus berhenti berbicara omong kosong dan cepat menangkapnya. Nine Serenegate aku cukup ahli dalam mendapatkan informasi dari orang-orang. Begitu dia mendarat di tangan kita, dia tidak akan lagi dapat memutuskan apakah dia ingin memberi tahu kita atau tidak. Pria tua berambut abu-abu itu terkekeh. Apa yang kalian berdua perlu lakukan adalah menjaga agar formasi tetap stabil. Serahkan bocah ini kepada kita berdua Petik 2 Dia bertukar pandang dengan pria tua lain yang teduh dari Nine Serenegate setelah suaranya terdengar Mayestik Yuan Power tersapu hampir secara instan Setelah itu, keduanya menembak ke depan pada saat yang sama dan menuju Lindong Berat, aku menonton untuk melihat bagaimana kamu berencana untuk melarikan diri kali ini Teriakan pria tua berambut abu-abu itu yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya, tiba-tiba bergema di atas langit ketika tubuhnya melintas. Lindong mengangkat kepalanya, matanya acuh Acuh saat dia menatap dua ahli tahap awal kematian mendalam bergegas. Jika ini terjadi sebelum dia memasuki dunia guntur, secara alami tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan mereka berdua. Sayangnya untuk mereka, dia saat ini menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tahap awal mendalam nyawa dan kekuatan puncak awal guru simbol ilahi memungkinkannya untuk bertarung melawan para ahli dari tahap kematian mendalam awal, bahkan tanpa menggunakan teknik lain. Berderak, lampu hijau yang gemilang meletus dari dalam tubuh lindung. Tubuhnya bergerak dan sebenarnya ada suara guntur angin yang menyertainya. Beberapa bayangan melayang di ruang kosong dengan cepat dengan kecepatan seperti hantu. Swoosh Kecepatan Lindong saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan pria tua berambut abu-abu itu. Di tengah paduan suara kaget. Kecepatannya sangat cepat. Pria tua berambut abu-abu itu merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia melihat kecepatan seperti hantu Lindong. Ternyata bahkan dia tidak bisa menandingi kecepatan Lindong. Meskipun dia sudah menyaksikan kecepatan mengejutkan Lindong setelah melepaskan sayap naga hijaunya Kembali di Aula Guntur Lindong saat ini sudah melampaui dirinya bahkan tanpa menggunakan sayapnya Kamu mencari mati Meskipun dia dikejutkan oleh kecepatan Lindong Mata pria berambut abu-abu itu dengan cepat berubah menjadi sedingin es Apapun dia adalah ahli tahap kematian mendalam awal asli dan lindung seharusnya tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan dengannya. Pikiran ini melintas di benak lelaki tua berambut abu-abu itu, melengkungkan dua jarinya. Mereka menjadi seperti pisau tajam. Saat Yuan powernya yang agung tersapu, mereka langsung berubah menjadi pedang bercahaya sepanjang 10 kaki. Kematian ki berlama-lama di atas pedang, yang memancarkan kekuatan yang sangat mematikan. Desir, pedang berbalik, itu menarik busur rumit saat menembus ke arah tenggorokan lindong. Sebuah lampu hijau menyala di mata lindong di hadapan serangan tajam oleh pria tua berambut abu-abu ini. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya. Lampu hijau tertinggal di atasnya dan sepertinya dia benar-benar berencana untuk memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Menipu, pria tua berambut abu-abu itu tertawa dingin. Yuan Power sekali lagi melonjak sekuat tenaga. Segera, dia dengan kejam menusuk telapak tangan Lindong. Pedang berbalik dan dia mencoba mengiris telapak tangan Lindong. Berderit-berderit, aura pedang tajam tanpa ampun memotong telapak tangan Lindong. Namun, tidak ada darah yang menyembur keluar. Sebaliknya, suara memekakkan telinga dipancarkan. Seolah-olah dia sedang memotong logam. Reaksi ini juga menyebabkan pria tua berambut abu-abu itu terkejut. Dia buru-buru menarik pedangnya dan mencoba mundur. Namun, pedangnya menolak untuk bergerak. Setelah mengangkat kepalanya, dia segera melihat senyum dingin di wajah Lindong. Segera setelah itu, tangan Lindong, yang mencengkeram pedang bercahaya, tiba-tiba mengepal. Retak, pedang bercahaya, yang berisi yuan power pria tua berambut abu-abu yang megah itu, langsung hancur oleh Lindong. Pedang bercahaya hancur dan murid-murid pria tua berambut abu-abu itu menyusut. Sensasi gelisah melonjak dalam hatinya ketika tubuhnya menarik secara naluriah. Terlalu lambat. Namun, ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menarik kembali. Sosok hantu seperti dengan cepat mendekatinya. Wajah tersenyum dingin lindung muncul sedikit aneh di mata pria tua berambut abu-abu itu. Bang, sebuah telapak tangan yang ditutupi dengan lampu hijau memotong di udara. Itu disertai oleh kekuatan yang sangat berat saat mendarat di dada pria tua berambut abu-abu dengan kecepatan seperti kilat. Suara rendah menyebar dan erangan teredam keluar dari pria tua berambut abu-abu itu. Yang terakhir terhuyung mundur dan menyebabkan kegemparan di langit. Tidak ada yang mengira bahwa lindung benar-benar bisa melukai ahli tahap kematian mendalam di head-on clash. Bocah muda. Beraninya kamu. Deat Dark Palem. Setelah mendorong kembali pria tua berambut abu-abu itu dengan serangan telapak tangannya, Lindong baru saja akan mengejar dan memberikan pukulan membunuh ketika tangisan marah ditransmisikan dari kanannya. Segera, dia melihat ahli tahap kematian mendalam sembilan gerbang lainnya yang lain bergegas, yang kemudian melemparkan telapak tangannya ke depan dari kejauhan. Sebuah telapak tangan besar yang berukuran ratusan kaki, tiba-tiba terbentuk dan kematian yang kaya tetap hidup di atasnya. Jelas, ahli tahap kematian mendalam awal ini tidak lagi berani meremehkan Lindong setelah ia melihat kemunduran yang dialami pria tua berambut abu-abu itu. Karena itu, ketika dia bergerak, dia segera menggunakan seni bela diri yang kuat. Lindong melirik telapak hitam yang bergegas, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mental yang agung tersapu seperti badai. Itu berubah menjadi tangan energi mental besar yang meraih telapak hitam itu. Akhirnya, dengan mengepalkan tinjunya, yang terakhir itu dengan paksa dihancurkan. Energi mental lindung sudah berada di puncak master simbol ilahi awal. Selain itu, beberapa kekuatan sombong dari simbol ancestral thunderbolt dicampur di dalamnya. Oleh karena itu, dia bahkan bisa memblokir serangan dari ahli tahap kematian mendalam awal. Energi mental yang begitu kuat, serangan ini segera menggerakkan kerumunan dan banyak penonton yang sedikit terguncang. Situasi ini benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak ada yang tahu bahwa Lindung yang sudah tangguh, benar-benar akan memiliki prestasi dalam budidaya energi mentalnya. Swoosh, Lindung mengabaikan seruan penonton. Dia menekankan jari-jari kakinya ke tanah sebelum tubuhnya berkedip. Setelah itu, dia muncul di depan arai cahaya. Akhirnya, dia mengepalkan tangannya. Tiga tato cahaya naga hijau terbang keluar dari lengannya dan muncul. Simbol naga hijau yang disempurnakan lindung ini samar-samar dicampur dengan jejak cahaya perak. Riak dari mereka bahkan lebih ganas dan sombong daripada sebelumnya. Jelas, setelah menyempurnakan simbol ancestral thunderbolt. Kekuatan sombong dan ofensifnya juga mempengaruhi semua yang dimiliki Lindong. Termasuk iwan power dan mental energinya. Mengaung. Sebuah tinju dilemparkan ke depan. Setelah itu. 30 tato naga hijau bersiul keluar. Raungan naga yang menggetarkan bumi bergema. Segera setelah itu. Mereka langsung membanting terhadap sinar cahaya. Retak. Sinar cahaya bergetar liar di mana tinju mendarat. Segera setelah itu. Banyak retakan sebenarnya mulai menyebar dari bawah telapak tangan lindung seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, mereka menyebar ke seluruh sinar cahaya. Bang, retakan menyebar hingga mencapai batasnya. Akhirnya, dengan suara keras, susunan itu meledak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa tidak hanya lindung dapat menggunakan tubuhnya untuk mengalahkan dua ahli tahap kematian awal mendalam. Tetapi ia bahkan menghancurkan formasi yang dikelola oleh dua ahli tahap kematian mendalam awal lainnya dengan satu pukulan. Dia jelas telah tumbuh jauh. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia berada di Aula Guntur. Sepertinya dia memiliki kesempatan yang cukup pertemuan selama dua bulan ini. Di atas gunung, Yuan mengamati adegan ini sebelum ekspresinya berubah suram. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya dari Lindung saat ini. Jelas. Dalam dua bulan ini, Lindong telah tumbuh ke titik di mana ia bisa mengancam mereka. Ini semakin menarik, Kuo Yuan perlahan berdiri. Pada saat ini, mata dingin Lindong telah berbalik untuk menghadapinya juga. Keduanya saling menatap, keinginan dan konflik yang mengerikan samar-samar terpancar dari mata mereka yang saling terkait. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 986, Bunuh. Saat ini. Suasana di udara di atas Sky Lightning Island sedikit canggung. Beberapa penonton terkejut ketika mereka menatap Lindong, yang telah menghancurkan formasi dengan satu pukulan. Tidak ada yang menduga bahwa yang terakhir ini sebenarnya dapat dengan mudah memotong dua ahli tahap kematian mendalam awal dan menghancurkan formasi yang dibentuk oleh dua ahli yang sama kuatnya hanya dengan satu pukulan. Prestasi menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam awal tidak dapat mencapai. Namun, Lindung bisa melakukannya. Dia menjadi lebih kuat. Mata cantik Liu yang membawa ekspresi serius saat dia menatap sosok yang melayang di langit. Pertunjukan kekuatan sebelumnya jelas menunjukkan bahwa Lindung jauh lebih kuat dibandingkan dengan ketika dia berada di aula petir. Bajingan itu... Dia pasti telah mendapatkan pertemuan kebetulan di dunia guntur. Kalau tidak, kekuatannya tidak mungkin melambung sejauh itu. Petik, "Pang Hao mengertakkan gigi karena iri karena ketidakpuasan memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi lindung saat ini telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna, dan dia tidak lebih lemah darinya." Selain itu, energi mental lindung juga telah mencapai puncak master simbol ilahi awal. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan seni bela diri dari ahli tahap kematian mendalam awal hanya dengan mengandalkan energi mentalnya. Dengan kekuatan tahap mendalam kehidupan sempurna Lindung saat ini dan kekuatan puncak divine simbol master awal, ia memiliki kualifikasi untuk bertarung langsung dengan ahli tahap kematian mendalam awal. Selain itu, mereka semua jelas menyadari bahwa Lindung memiliki banyak trik di lengan bajunya. Jika yang terakhir menggunakannya, Kemungkinan bahwa bahkan dengan lineup mereka saat ini, mereka akan merasa sakit untuk berurusan dengannya. Kakak Lindong, Mu Lingshan bergegas keluar dari sinar cahaya dan bergegas ke sisi Lindong. Apakah kamu terluka? Lindong melirik Mu Lingshan dan bertanya. Mu Lingshan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya dengan marah menatap Triohuo Yuan di gunung yang jauh. Dia berkata, itu semua karena ketiga bajingan itu. Aku baru saja meninggalkan Aula Petir dan berencana untuk menunggu kamu di luar. Ketika mereka datang mencari aku. Pada akhirnya, mereka menjebak aku dan secara paksa membawa aku ke sini. Petik 2. Lindong sedikit mengangguk. Matanya acuh Acuh ketika dia melihat trio di gunung. Dia berkata, Baik juga kalian semua ada di sini. Aku takut kalian semua telah pergi dan aku perlu meluangkan waktu mencari kalian. Petik 2. Haha. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak dari dalam dunia guntur. Kamu tampak jauh lebih percaya diri. Wu Yuan tertawa. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, Tenang, seperti yang aku katakan sebelumnya. Aku akan membawa mayat kamu kembali ke wilayah Suan Timur dan mengirimkannya ke Sekte Dao. Petik 2 Aku khawatir tidak ada dari kalian yang memiliki kualifikasi untuk mengirim mayatku. Lin Dong tertawa lemah. Dia segera menoleh dan menatap para ahli dari Nine Serenegate dan Mysterious Skyhold. Dia berkata, mereka bertiga dan aku memiliki dendam hidup dan mati. Jika kamu campur tangan hari ini, aku tidak akan memaafkan salah satu dari kamu. Aku menyatakan ini sebelumnya, jika kamu campur tangan, kamu harus menanggung akibatnya. Petik 2, mata cantik Liu Xiang Xuan berkelebat. Di sisi lain, Pang Hao dengan marah tertawa. Lindong, kamu pikir kamu siapa-siapa? Dengan kekuatan lemahmu, kamu benar-benar berani mengancam sembilan gerbang tenangku. Petik 2. Tetua. Bunuh dia. Mata kedua tetua berambut abu-abu itu tiba-tiba berubah gelap dan dingin setelah tangisan keras panghal terdengar. Mereka sudah marah setelah dipaksa kembali oleh Lindong sebelumnya. Secara alami, mereka ingin mendapatkan kembali martabat mereka. Lin Shan. Mundur sedikit dan hati-hati. Lindong menatap dua pria tua berambut abu-abu, yang mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Segera, dia menghirup udara dalam sebelum niat membunuh melonjak dari dalam matanya. Karena sembilan gerbang tenang begitu tak kenal ampun, tidak perlu baginya untuk menahan lagi. Kakak Lindong, hati-hati. Apakah kamu memerlukan live coffin cover? Mu Mulingshan mengangguk dan berkata, tidak perlu. Lindong menggelengkan kepalanya, saat dia mengepalkan tangannya. Guntur bergema, tongkat kaisar petir melintas dan muncul. Segera, riak yang mengejutkan tersebar. Tongkat kaisar petir ini memiliki kekuatan ofensif yang sangat sombong dan itu tidak kalah dengan penutup peti mati kematian. Selain itu, penutupan peti mati kematian juga relatif misterius. Selain Mulingshan, tidak ada orang lain yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan bawaannya. Oleh karena itu, daripada menggunakan itu, lebih baik baginya untuk menggunakan tongkat kaisar petir yang sepenuhnya miliknya. Petir kaisar petir, keributan terdengar di udara di atas pulau saat tongkat ini muncul. Beberapa mata dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan. Bunuh bocah itu, dua pria tua berambut abu-abu itu menatap Lindong, yang memegang tongkat kaisar petir di tangannya. Mata mereka mengeras dan mereka dengan cepat menjadi husyuk. Mereka telah menyaksikan kekuatan tongkat kaisar petir kembali di aula petir. Sekarang lindung bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adegan sebelumnya kemungkinan akan terulang jika mereka berani meremehkannya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Serang bersama, dua pria tua berambut abu-abu itu bertukar pandang. Dingin melonjak di mata mereka. Mereka mengepalkan tangan mereka dan di hadapan pedang panjang hitam dengan aura dingin muncul di tangan mereka masing-masing. Berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan oleh pedang, mereka jelas harta yang sangat kuat. Bang, petik 2, mereka berdua menembak hampir secara instan. Fluktuasi mayestik Yuan Power muncul. Dua cahaya pedang tajam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka berpotongan sebelum memotong ke tenggorokan Lindong. Dentang, namun... Tongkat kaisar petir di tangan Lindong hanya gemetar sejenak di hadapan serangan tajam dari keduanya. Dia membiarkan cahaya pedang dengan kejam meretas tongkat kerajaan. Bunga api menyembur keluar, namun, tubuhnya tidak bergerak. Karena kalian berdua rahasia tongkat kaisar petir, aku akan memungkinkan kamu untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya. Dengan dingin di matanya, Lindong mengepalkan tongkat kaisar petir dengan erat. Orang bisa melihat cahaya kilat terang berkelip-kelip di atasnya. Tongkat kaisar petir ini diciptakan dari kekuatan simbol ancestral thunderbolt. Sekarang, lindung telah menyempurnakan simbol ancestral thunderbolt. Itu hanya cocok bahwa ia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuhnya. Mengaung, setelah cahaya kilat melintas di atasnya, sembilan naga petir di puncak petir kaisar skater tampaknya telah berubah hidup ketika mereka mengeluarkan guntur seperti gemuruh ke langit petir naga Siling skyscraper. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam mulut Lindong. Segera, cahaya kilat datang mengalir dari seluruh tempat. Orang bisa melihat dua naga petir tiba-tiba berjuang sebelum mereka terbang dari tongkat kerajaan. Mereka berubah dan berubah menjadi tongkat kilat besar seribu kaki. Guntur petir turun dari langit dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Bang, begitu kedua penangkal petir muncul. Mereka tidak ragu karena mereka langsung memukul dengan marah dan dengan kejam menabrak dua pria tua berambut abu-abu itu. Ruang menjadi terdistorsi dimanapun mereka lewat. Ledakan memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Hati-hati. Ketika dua pria tua berambut abu-abu itu melihat para penabur kilat membanting ke arah mereka. Wajah mereka menjadi sangat suram. Mereka bisa merasakan kekuatan liar dan kekerasan dari mereka. Mayestik Yuan Power dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Segera, pedang panjang hitam di tangan mereka bengkak karena angin. Ditemani oleh cahaya pedang yang mengerikan. Kedua bila mereka menyerang terhadap tongkat kerajaan masing-masing. Dentang, pedang dan skepters bentrok. Suara memekakkan telinga. Bersama dengan riak energi liar dan keras. Dengan cepat menyapu langit. Segera setelah itu... Semua orang melihat bahwa kedua lampu pedang dengan cepat runtuh pada titik di mana mereka berselisih. Setelah itu, dua pria tua berambut abu-abu itu terbang mundur dengan sedih. Sementara itu, pedang panjang hitam di tangan mereka benar-benar hancur. Ekspresi semua orang berubah. Pongkat kilat sebenarnya menakutkan ini. Ekspresi lindung dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap keduanya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Aura mereka berdua sedikit kacau dan jelas bahwa mereka berdua terluka oleh serangan sebelumnya. Jelas, ini adalah kesempatan terbaik untuk memberikan pukulan membunuh. Pada saat ini, menjadi penyanyang adalah tindakan yang sangat bodoh. Ketika ini dipikirkan, kilau cahaya terang tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya kilat bergoyang dan muncul di alisnya. Segera. Mata iblis dengan cahaya kilat melintas dan muncul secara misterius Fluktuasi energi yang sangat sombong dipancarkan Mata kilat berisi dunia petir Namun, tidak ada emosi manusia di dalamnya Seolah-olah itu adalah kemarahan petir Divine Lightning membasmi dimenai Sebuah tangisan sedingin es terdengar di dalam hati Lindong. Tiba-tiba, halilintar bergema di mata petir Dua sinar petir redup tiba-tiba melesat keluar Sinar petir redup dan tidak mencolok. Namun, pemusnahan yang mengerikan seperti riak hadir di dalam mereka. Jelas bahwa mata iblis desolate lindung secara substansial ditingkatkan setelah marah oleh kor Thunderbolt dan simbol ancestral Thunderbolt. Swoosh! Sinar petir redup begitu cepat sehingga mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Beberapa orang hanya mendengar suara guntur bergema di langit sebelum kabut berdarah tiba-tiba meledak di atas dua pria tua berambut abu-abu di kejauhan. Dua lubang darah seukuran kepalan tangan secara misterius muncul di posisi di mana hati mereka. Dua pria tua berambut abu-abu itu menundukkan kepala karena kesakitan. Mata mereka terkejut ketika mereka menatap lubang berdarah di dada mereka. Kengerian meluap-luap di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Lindong benar-benar menjadi mengerikan ini dalam dua bulan singkat. Kengerian di wajah mereka semakin kuat sampai akhirnya. Seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan mereka tersumbat dengan kuat. Saat wajah mereka semakin pucat, tubuh mereka akhirnya diam. Setelah itu, tenaga hidup meninggalkan tubuh mereka seperti air banjir. Dalam selusin menit, dua ahli tahap kematian mendalam terbunuh.